Ayo kita mengenal karakter Upin Ipin. Siapakah ini? Ini terdalam. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Opa. Mari kita lihat. Kamu benar. Siapakah ini? Kak Ros. Mari kita lihat. Kamu benar Siapakah ini? Ini Ipin. Mari kita lihat Kamu benar Siapakah ini? Ini Upin, mari kita lihat. Kamu benar, kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.